Sebelum kita bikin konten, uh, saya mau ritual dulu, biar yang nonton rame. <laughs> Karena tempatnya yang mau bikin kita konten itu tempat winged, -win, tempat anger. Jadi biar ada daya tariknya, biar ada daya makhluknya, saya mau ritual izin dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum salam. Aku ratu didadari putu Kiai ibrahim atmawijaya rojaya wijaya tujumo. Assalamualaikum salam ya poro Danyang-danyang kaki danyang-nyai Danyang poro, bau rekso, bedah, kerawang Sing jokong Ini gondol arun dan tumawis Dengan kuaturi, tidak datang Ini yang peran-peran Niat-inturnya, niat, jurang penatas penatas kan, sejati sejati sejati Ini merosok-rosokan sekti Sakti-sakti, sekti, sekti, kersanin, Gusti Sang polo balon ngalor saking kuasa ningsang yang Jagat salam ya